oke langsung saja ke pembahasan kita akan mengatasi tombol keyboard yang menekan terus-menerus dan akan mengatasi tombol keyboard yang mati Di sini kita akan menggunakan software ktwek dan kita akan mendownloadnya jadi cara kerjanya sangat mudah silahkan teman-teman pahami ya jangan di skip videonya agar paham dan tidak salah cara jadi uniknya software ini dia bisa menonaktifkan tombol yang menekan terus, dan juga bisa menghidupkan tombol yang mati dengan cara memindahkan nyawa dari tombol yang masih hidup atau dari tombol yang masih berfungsi. Oke. Okay yang pertama teman-teman konekkan internet terlebih dahulu karena kita akan mendownload softwarenya karena tanpa internet kita tidak akan bisa mendownload selanjutnya buka browser dan di sini silakan teman-teman ketik key okay, tweak key okay, tweak nah teman-teman silakan pilih yang free saja nah di sini bisa pilih yang paling atas, yang kedua ataupun yang ketiga ya bebas meskipun versi free eh, tapi sudah bisa membantu kita ya mengatasi keyboard yang error. Nah ketika muncul teman-teman jangan download yang ini tapi pilih yang bawah ya. Kalau teman-teman download yang hijau tadi yang atas teman-teman akan download software yang lain. Nah di sini silahkan teman-teman Klik unduh gratis untuk PC ya Klik tombol ini Silahkan di klik Untuk mendownloadnya Nah ini proses download akan segera dimulai Ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya Hanya beberapa KB Tidak nyampe Tidak nyampe ukuran MP Nah ini sudah kita download Silahkan close dulu browser chrome nya ya selanjutnya kita akan menginstal software yang tadi kita download kita cari softwarenya dan ini softwarenya silahkan di double-click saja atau run administrator ya dan cara penginstalannya pun tidak ribet hanya next-next saja dan finish nah ini sudah terinstall kayak gini aja ya ketika sudah terinstall silahkan buka aplikasinya dan buka menggunakan run administrator ya jika tidak run administrator aplikasi ini tidak berfungsi nah maka tampilannya akan seperti ini teman-teman kayak tweak itu ya Nah akan seperti ini pertama kita akan mengatasi tombol yang menekan terus di sini tombol Z ya yang selalu menekan tombol keyboard saya tombol Z yang menekan terus Oke teman-teman klik dulu di sini tombol Z nah itu kelihatan ya tombol Z nah selanjutnya teman-teman pilih disable key untuk menonaktifkan si tombol yang menekan terus ya Nah ketika muncul ini silahkan teman-teman restart karena ketika belum di restart ya belum fungsi ya karena dia fungsi setelah di restart. Silakan ditunggu sebentar dan kita akan tes lagi tombol tombol Z-nya ya. Apakah masih menekan sendiri ataukah sudah berhenti. Jadi cara ini bisa digunakan untuk tombol-tombol yang lain juga ya yang menekan terus bisa dinonaktifkan dengan cara ini mendisablenya. Dan nanti akan saya kasih tahu tentang cara mengganti fungsi atau menghidupkan tombol yang yang mati nah ini sudah kita restart laptopnya dan akan kita coba buka uh, kolom pencarian ya biasanya di klik kolom pencarian si tombol Z ini tekan terus menerus ya teman-teman ya nah ini sudah sudah tidak tidak menekan teman-teman artinya si tombol Z itu sudah mati ya nah ini sudah saya tekan dan tidak tidak muncul artinya sudah tidak menekan sendiri Oke ketika kita buka notepad pun Dan kayaknya sudah Tidak berfungsi ya Begitulah cara Mengatasi tombol yang Menekan terus Nah Atau bisa teman-teman Mengganti Tombol yang menekan terus Dimatikan dulu Terus dirubah fungsinya Ke tombol yang masih hidup Bisa kayak gitu ya Oke, okay, sekarang kita akan menghidupkan tombol M yang mati. Di sini tombol keyboard saya, tombol M ya yang mati dan akan saya hidupkan lagi dengan menggunakan nyawa tombol yang lain ya, tombol yang lain yang masih hidup. Contohnya titik 2.2 titik koma ya. Titik 2 koma itu jarang dipakai jadi fungsinya akan saya gantikan ke huruf M silahkan teman-teman buka aplikasinya dengan run administrator seperti tadi ya run administrator dan ketika ketika softwarenya terbuka silahkan teman-teman cari huruf M huruf M ya, karena huruf M ini yang tidak fungsi nah, I huruf K ini Huruf M mana huruf M? Nah inilah huruf M yang tidak fungsi. Kita akan merubahnya fungsinya digantikan ke tombol yang lain yang masih hidup. Nah caranya silahkan pilih ini dan pilih tombol yang masih hidup yang jarang teman-teman pakai. Nah di sini saya akan menggantinya dengan titik 2, koma. Ya, ketika sudah dipastikan, silakan teman-teman pilih remap key dan pilih fli. Silakan restart lagi laptopnya. Cara ini harus harus dilakukan dengan cara merestar ya. Ketika tidak direstar, maka tidak akan sempurna dan tidak akan bekerja. Silakan ditunggu dan akan kita tes apakah huruf M-nya berfungsi maksudnya apakah kita kita nekan titik dua koma itu munculnya M apa tidak Mari kita buktikan nah ini sudah kita restart ya dan langsung kita akan buktikan apakah bisa berubah fungsi dan inilah solusi mengatasi keyboard yang error ya karena pada dasarnya keyboard sendiri tidak bisa diservis artinya harus ganti baru Inilah solusi sementara untuk teman-teman yang sedang mengalami kerusakan keyboard. Nah, di sini tekan-tekan M tidak fungsi ya. Dia tidak muncul. Karena fungsinya sudah saya tukar ke ke titik 2 Nah, saya sudah klik-klik titik 2 koma. Jadi fungsinya sudah tertukar ya. Kayak gitulah solusi sementara sebelum kita ganti keyboard karena entah itu belum punya uang atau belum ada waktu gitu ya inilah solusinya teman-teman jadi tidak perlu bongkar tidak perlu nyerpis ke jauh-jauh itulah solusi dari saya eh mungkin ke eh, sangat konyol ya caranya tapi mudah-mudahan sangat membantu mudah-mudahan bisa membantu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman eh, terima kasih ya sudah mampir, sudah menonton jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan like silahkan subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang dan lebih kreatif lagi dalam sharing ilmu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh